Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu, sakum dumadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dan saudaraku dimanapun berada, semoga senantiasa. Dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala Kesehatan doyur batin keberlimpahan rezeki Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa Menyertainya Untuk itu pada malam hari ini izinkan kami menyampaikan Dosa pitutur Atau 10 nasihat Dari Syekh. Kanjeng Sunan Kalijogo, sosok Sunan Kalijogo hingga hari ini sangat lekat di ingatan masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa. Beliau adalah satu dari sembilan wali yang telah berdakwah menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Beliau dikenal sangat... Piawai melakukan dakwah dengan pendekatan tradisi yang membuat hati masyarakat dan penguasa tanah jawa terpikat lalu berbondong-bondong memeluk agama islam mereka lakukan tanpa ada unsur paksaan tapi muncul dari hati sanubari yang paling dalam karena beliau piawai mahir dalam menyampaikan mengemas dakwah dengan indah dengan sebaik-baiknya kombinasi ilmu agama yang mumpuni dan jiwa seni yang tinggi membuatnya beliau ini menjadi tokoh teladan yang meninggalkan banyak warisan budaya bernuansa Islam hingga kini. Bila saudaraku ingat lagu ilir-ilir dan gundul-gundul Gundul Pacul, itu adalah sebagian karya beliau, Syekh Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau juga yang mengenalkan mode baju takwa. Tradisi Grebeg Maulud perayaan Sekatenan menciptakan wayang kulit berbahan kulit kambing serta lakon carangan Layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu konon beliau juga yang menggagas lanskap keraton dengan alun-alun beringin kembar dan masjid Saudaraku, yang disayangi Allah yang lagi berbahagia, selain sebagai pendakwah dan seniman, saya Sunan Kalijogo juga merupakan seorang filsuf yang banyak mengajarkan makna kehidupan. Beliau mengajarkan falsafah witkal atau falsafah pohon kelapa di mana manusia seharusnya bisa mencontoh pohon kelapa yang dari ujung daun hingga ujung akarnya memiliki manfaat dan filosofi Kanjeng Sun Kalijogo yang paling dikenal masyarakat Jawa adalah dosofi tutur 10 filosofi kehidupan agar manusia bisa selamat dunia dan akhirat dosopi tutup disebut juga sepuluh filosofi Jawa ajaran kanjeng Sunan Kali Jogo saudaraku hari ini rasanya sangat cocok kita kembali membaca merenungi dan meresapi filosofi kehidupan lejangan beliau Sunan Kali Jogo. yang pertama tutur beliau atau nasihat beliau yang mari kita jadikan pegangan yaitu urip, iku urup hidup itu nyala hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita semakin besar manfaat yang bisa kita berikan Tentu akan lebih baik. Hayrunnas, angfauhum lina. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya atau bagi manusia lain. Idulitur yang kedua, memayu hayuning bawono, ambrastod turhan koro. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, serta memberantas sifat angkoromurko serakah, dan tamak Itu beliau, Kanjeng Sengkali Jogo yang nomor tiga, adalah duro joyo, jaya ningkrat lebur dining Pangastuti. tuti segala sifat keras hati picik, angkoro murgo hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak lembut hati dan sabar itu yang nomor empat ngeluruk tanpa bolong menang tanpa ngasorake sekti tanpa aji-aji sugi tanpa bondo berjuang tanpa perlu membawa masa menang tanpa merendahkan atau mempermalukan berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan kekuasaan, keturunan tanpa didasari kebendaan bidutur yang nomor 5 datang serik lamun ke taman datang susah lamun kehilangan jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri jangan sedih manakala kehilangan sesuatu bidutur nomor 6 Ojo gumunan Ojo getunan Ojo kagetan Ojo aleman Jangan mudah terheran-heran Jangan mudah menyesal Jangan mudah terkejut Jangan mudah kolokan Atau manja Selaku yang berbahagia Pecinta channel Pati Nur Muhammad Petitur Kanjeng Sun Kalijaga nomor 7 Ojo ketunggul marang kalungguan kadunyan lan kemarman Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi itu yang nomor 8 ojo Kuminter munda keblinger, ojo citro munda Ciloko Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Itu tur Kalijogo atau kanjeng Sunghali Jogor yang nomor 9 Ojo milik barang kang mel melok, ojo mangro munda kendu Ojo milik barang kang melok, ojo mangro munda kendu Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah. Jangan berpikir menduah agar tidak kendor niat dan kendor semangat dan petutur beliau yang nomor sepuluh nomor sedosong ojo adigan adigum adiguno jangan sok puasa sok besar sok sakti demikian saudaraku Tosopitutur atau sepuluh nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijogo semoga menjadi pedangan kita semua atau anak cucu kita karena beliau ini Wali Songo, aulia Allah, insya Allah pituturnya tidak dilakukan lagi. Ini juga dari ajaran beliau ngambil juga dari sari-sarinya Quran dan hati hadisnya Rasulullah Muhammad SAW bukan dari sebatas pikiran beliau. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan manfaatnya kita hadiah fatihah kepada beliau dan Mudah beliau tambah mulia naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa al Alfadziah. dan asalamualaikum warahmatullahi mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan kebenaran hakiki ajaran milenialnya Allah dan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh